Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berdiskusi tentang struktur sosial dimana dalam bab struktur sosial ini ada dua pembahasan besar, ada dua topik besar saya pikir yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Nah untuk yang hari ini kita akan membahas dulu tentang apa itu stratifikasi sosial dan mudah-mudahan nanti ada sisa waktu untuk kita sama-sama membahas beberapa soal. Sepuluh atau belasan nanti sesuai dengan waktu yang tersisa. Uh, saya pikir teman-teman mendengar atau belajar tentang stratifikasi sosial salah satu bagian daripada struktur sosial ini bukan yang pertama ya saya pikir. Jadi ini merupakan uh, pembahasan lanjutan dari apa yang sebelumnya pernah kita bahas secara bersama-sama dan karena dia sifatnya berkelanjutan ada sedikit banyak dia menyinggung hal-hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya terutama misalnya tentang eh, norma sosial atau nilai sosial atau bahkan pengendalian sosial. Jadi saat ini atau bahkan mungkin kedepannya saya meyakini bahwa keberagaman perbedaan di dalam kehidupan sosial baik secara politik, baik secara ekonomi, baik secara sosial kebudayaan atau bahkan profesi kita di dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, itu merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat manusia. Karena dimanapun ada masyarakat, dimanapun ada kelompok sosial, dimanapun ada interaksi antar individu, bisa dipastikan perbedaan itu akan selalu ada. Karena itu sesuatu yang niscaya di dalam kehidupan manusia. Akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menyeragamkan eh, kehidupan manusia baik dalam hal budaya, dalam hal pandangan politik, kemudian eh, kelas ekonomi. Jikapun bisa pasti... Eh, akan melewati rintangan-rintangan yang sangat berat, bahkan mungkin hanya bisa dilakukan dengan cara yang otoriter atau sifatnya memaksa. Jadi, itulah mengapa kemudian eh, topik atau bab tentang struktur sosial, khususnya stratifikasi sosial, ini menjadi penting untuk menjadi pengantar, untuk menjadi cara pandang kita di dalam melihat kehidupan sosial di mana kita hidup, bahwa itu merupakan sesuatu yang lumrah dan kita harus menerima dan berupaya untuk beradaptasi dengan kehidupan yang beraneka ragam itu, atau yang heterogen itu, yang plural itu, itu istilah yang tren sekarang. Di Indonesia misalnya, kita melihat Bagaimana kemudian Keberagaman itu kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya ada Apa namanya orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Setidaknya seperti yang teman-teman lihat di layar, saksikan di layar. Ada orang Jawa, ada ini orang Melayu, kemudian orang Papua, kemudian ini orang-orang keturunan Tionghoa. Ini merupakan realitas yang kita hadapi dan harus kita terima. Dan kita harus uh, belajar dan berusaha terus berupaya untuk beradaptasi dan bisa hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita enggak bisa membanding-bandingkan antara satu uh, latar belakang budaya, latar belakang adat atau identitas-identitas sosial lainnya dengan budaya A dengan budaya B tidak bisa, kita tidak bisa memaksakan untuk menyamakan orang uh, Papua dengan orang Melayu, atau orang Melayu dengan orang Jawa, atau orang Cina dengan orang Jawa maksud saya Tionghoa karena uh, itu sudah menjadi sesuatu yang apa adanya yang harus memang diterima di dalam kehidupan sosial selain itu ada juga perbedaan-perbedaan lainnya misalnya ada kalangan pejabat ada kemudian dari ini kelompok kira-kira eksekutif ya Kemudian, ada dari kalangan uh, pejabat yang berada di legislatif, ada juga dari kalangan rakyat, dan dari kalangan masyarakat, ada juga dari uh, kalangan uh, pejabat atau di bidang yudikatif, hakim, jaksa, dan jajaran-jajaran lainnya. Nah, ini juga merupakan satu perbedaan-perbedaan dalam kehidupan Kia kita di tengah-tengah masyarakat. belum lagi perbedaan-perbedaan profesi. ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi buruh pabrik, ada yang jadi petani, ada yang jadi karyawan, ada juga yang menjadi wartawan, ada yang menjadi guru banyak. jadi fenomena itu lagi-lagi saya katakan merupakan realitas yang harus kita terima di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa menyamakan semua status dan peran sosial, nah itu kita bahas nanti apa itu status, apa itu peran karena kalau kemudian menjadi seragam, maka mobilitas sosial itu tidak ada. Kalau tidak ada mobilitas sosial, maka tidak akan ada yang namanya perubahan sosial. Sementara sifat, salah satu sifat daripada masyarakat, daripada kehidupan masyarakat manusia itu adalah selalu berubah, selalu berdinamika dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kira-kira ini pandangan awal tentang Stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial yang walaupun pada pertemuan hari ini kita lebih fokus pada pembahasan apa itu Stratifikasi sosial dan pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang apa itu diferensiasi sosial dan perbedaan di antara keduanya apa gitu. Uh, ini, apa itu stratifikasi sosial sebenarnya? Apa itu struktur sosial dulu sebelum kita bicara stratifikasi? Yang pertama, uh, struktur itu apa? Apakah dia semacam uh, susunan kepengurusan dalam organisasi OSIS misalnya atau dalam e, kepengurusan kepanitiaan atau misalnya susunan jabatan di sekolah atau di kantor oke okay, pertama e, struktur itu berarti susunan ya tetapi karena kita bicara struktur sosial berarti ada susunan di dalam masyarakat, ada lapisan dari kata struktur yang berarti menyusun. Para ahli mengatakan struktur sosial adalah satu rangkaian yang kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Jadi struktur sosial meliputi relasi sosial di antara per individu dan perbedaan individu serta kelas sosial menurut perang sosial mereka. Jadi rangkaian yang kompleks, kemudian relasi-relasi sosial. Jadi tadi bagaimana kemudian kita lihat ada banyak sekali status, ada banyak sekali latar belakang secara ekonomi, secara pandangan politik, secara sosial, budaya, secara profesi, dan lain sebagainya. Jadi cukup kompleks. Yang berbeda-beda tadi memiliki relasi-relasi, memiliki hubungan-hubungan, memiliki keterkaitan-keterkaitan di dalam satu sistem yang lebih besar. Kata Raymond, struktur sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia yang meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan lembaga-lembaga di mana orang-orang tersebut mengambil bagian. Kemudian struktur sosial adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dalam masyarakat itu yang tersusun secara teratur, guna membentuk suatu kesatuan yang sistematik. Kata Sujono Sukanto, struktur sosial berarti organisasi yang berkaitan dengan pilihan dan keputusan dalam hubungan-hubungan sosial. Lebih singkat lagi kata Talcott Parsons, Struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Jadi, dari tiap pandangan para ahli ini, kenapa kemudian berbeda-beda? Yang pertama, konteks di mana mereka melahirkan teori itu, artinya ada fenomena, ada realitas sosial di mana mereka meneliti, kemudian membangun sebuah teori, tetapi... Bagaimanapun juga apa yang eh, dinyatakan oleh mereka merujuk pada satu kesimpulan yang sama bahwa yang namanya struktur sosial, yang namanya susunan sosial di dalam masyarakat itu berarti ada hubungan antar unsur-unsur sosial itu. Ada keterkaitan antara satu unsur yang satu dengan satu unsur yang lain. Apa saja ada norma di sana. Ada lembaga sosial, ada kelompok sosial, ada lapisan sosial. Sederhananya, teman-teman misalnya di sekolahnya, eh, ada banyak individu dengan status dan perannya masing-masing. Ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada penjaga sekolah, ada pembersih sekolah, ada individu-individu lain dengan peran-peran yang berbeda-beda. Jadi itu kira-kira menggambarkan seperti apa struktur sosial itu. Sederhananya seperti itu, atau misalnya teman-teman dalam uh, satu organisasi ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, ada bidang-bidang. Walaupun itu sifatnya formal, tetapi karena struktur sosial ini sifatnya abstrak tidak bisa disentuh hanya bisa dipahami dan dipelajari, gambaran seperti tadi ada orang-orang dengan status yang berbeda dengan atau kedudukan yang berbeda dengan peran yang berbeda-beda. Oke okay, selanjutnya. Oke okay, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ciri pertama daripada struktur sosial itu dia bersifat abstrak. Abstrak artinya kita tidak bisa menyentuhnya dengan panca indera. Kita tidak bisa memegang itu, kita tidak bisa melihat itu. Kita tidak bisa merabanya Kecuali hanya bisa dipahami bahwa fenomena itu ada. Ada di dalam realitas kehidupan kita. Bahkan kita bagian daripada struktur sosial itu. Yang kedua dinamis. Artinya dia berubah seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Mengapa dia berubah? Karena di dalam kehidupan masyarakat itu selalu terjadi yang namanya perubahan status. Karena perubahan status itu terjadi maka peran pun berubah. Jadi misalnya sebelumnya dia seorang pelajar selama tiga tahun. Tahun keempat kemudian dia menjadi seorang pegawai atau karyawan. Jadi itu sifatnya berubah. Baik pada skala kelompok maupun skala individu atau skala yang lebih besar lagi. Yang ketiga, memiliki cakupan yang luas. Artinya, dia meliputi kebudayaan masyarakat. Kalau kita sudah bicara tentang kebudayaan, artinya kita bicara tentang sesuatu yang luas. Sesuatu yang melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari norma sosial nilai yang paling kecil mulai dari nilai norma bahkan sampai pada tahap organisasi sosial lembaga sosial dan hubungan sosial antar individu atau antar kelompok baik yang sifatnya integratif maupun yang disintegratif karena dia meliputi kebudayaan yang itu sifatnya luas dan kebudayaan itu ada nilai dan norma di dalamnya sementara seperti yang kita pernah bicarakan sebelum-sebelumnya bahwa nilai dan norma sosial itu kan mengatur bagaimana cara kita berperilaku di dalam masyarakat. Jadi bagaimana cara kita bertindak dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain gitu ya. Yang berikutnya, ciri daripada struktur sosial itu adalah pertama ada dimensi vertikal. Jadi dia berjenjang, dia berlapis, dia berkelas-kelas. Ada kalangan nanti kita singgung bawah, kemudian menengah, kemudian atas. Bahkan ada membaginya eh, rendah, kemudian menengah ke bawah, menengah ke atas, kemudian atas, kemudian elit. Ada juga yang sifatnya horizontal, diferensiasi, atau yang ini dengan kata lain dia separa, gitu. berbeda tapi setara. Jadi tidak berlapis, tidak berjanji, tidak berjenjang seperti yang eh, vertikal, seperti yang stratifikasi. Kemudian berikutnya, merupakan kesatuan kelompok. Jadi karena di dalam kehidupan sosial itu individu itu merupakan bagian terkecil di dalam masyarakat. Tetapi ketika individu-individu ini berinteraksi lama kemudian membentuk kelompok setelah berinteraksi membentuk kelompok tentu ada kesamaan-kesamaan tertentu sehingga individu-individu ini membentuk yang namanya kelompok. Maka kelompok ini yang pasti dia akan memberikan uh, kontribusi, dia akan memberikan uh, ya, kontribusi di dalam sistem sosial yang lebih luas. Dia memiliki peran tersendiri, dia memberikan sumbangan tersendiri dalam uh, terbentuknya satu sistem sosial yang lebih luas. Sehingga seiring berjalannya waktu itu nanti akan terjadi yang namanya integrasi sosial atau bahkan disintegrasi. Itu kira-kira beberapa ciri dari struktur sosial. Selanjutnya ada klasifikasi-klasifikasi tertentu dari uh, struktur sosial itu, jadi ada jenis-jenisnya, kira-kira ya, yang pertama.